Halo sobat, kembali lagi bersama saya Joko dan salam sehat untuk kita semua Kali ini kita akan melihat topik yang berbeda yaitu seputaran mutasi DNA nah, Kita akan menjelaskan tentang mutasi yang baik dan mutasi yang tidak baik pada DNA dan pada kesehatan manusia Oke langsung saja kita simak videonya Nah, berkaitan dengan mutasi DNA, banyak sekali ya anggapan-anggapan kita terhadap mutasi, baik itu dalam virus pada manusia atau pada kesehatan yang tidak menular seperti yang virus gitu ya. Nah, mutasi ini ternyata ada yang baik dan ternyata tidak baik gitu ya. Nanti kita akan membahas tentang mutasi yang baik dan mutasi yang tidak baik. Lalu kita akan menjelaskan mutasi yang baik itu bisa digunakan atau bisa kita manipulasi sendiri. Nah, nanti bagaimana caranya? Simak di sini. Pertama kita tahu dulu mutasi itu apa, ya. Mutasi itu adalah uh, struktur pada DNA yang memiliki perubahan, ya. Salah satu contohnya adalah di bagian sini misalkan. Itu DNA kan memiliki Basa nukleotida ya, yang terdiri dari adenin, sitosin, timin dan guanin. Bayangkan kalau struktur di sini adalah uh, struktur adenin, timin, sitosin dan guanin gitu ya struktur untuk basan uh, kita ini. Nah, yang terjadi mutasi itu adalah ketika salah satu dari keempat ini pada satu titik bagian yang kita ambil itu terjadi perubahan. Misalkan hari ini itu tiba-tiba menjadi imin, ya, sehingga struktur yang di sini adalah asilosin, imin, dan guanin, begitu. Tentu berbeda ya antara uh, sebelum mutasi dan sesudah mutasi, ya. Sebelum dia akan seperti ini. Sesudah mutasi dia akan seperti ini. Nah, DNA ini, DNA di setiap makhluk hidup. Dan fungsinya itu adalah untuk berkembang biak. Baik itu virus untuk memperbanyak diri. Manusia untuk bertahan hidup dan meregenerasikan sel. Nah, itu terjadi apa sih? Terjadi yang namanya transkripsi dan translasi transkripsi itu seperti apa, translasi itu seperti apa? Jadi DNA nanti itu akan diubah menjadi RNA, ya. Diubah menjadi RNA. Itu dalam proses transkripsi. Ya, karena dia akan mengubah pada DNA dan memotong kedua untai DNA itu menjadi satu. Itu adalah uh, proses transkripsi. Ini adalah RNA, ya. sedangkan di sini DNA Nah, ee, selanjutnya selanjutnya kan melalui proses transkripsi yaitu menjadi protein protein itu apa? protein itu adalah ee, sesuatu yang dihasilkan oleh DNA yang sifatnya itu adalah untuk Metabolisme, metabolisme itu adalah untuk memecah atau menyatukan e, baik itu zat gisi atau e, sesuatu yang berhubungan dengan bukan zat gisi, gitu ya. Salah satunya yang kita contoh adalah seperti gula, gula atau e, beras ya, beras. Dan satu butir beras, satu butir beras itu bisa diubah menjadi e, 8 pecahan, misalkan. tempat pecahan, ya satu butir beras ini bisa menjadi empat pecahan. Itu e, karena siapa selain daripada gigi yang kita punya Protein ternyata fungsinya bisa saja untuk mengubah e, dari A menjadi B Atau kebatasan sebaiknya dari B menjadi A Itu ya, itu adalah fungsi protein Fungsinya sini Ya, itu ya, protein Oke, sampai di protein Kita akan membandingkan yang baik dan tidak baik yang terjadi pada mutasi Ya Mutasi yang tidak baik itu terjadi karena apa? Yang pertama yang kita mau bahas adalah simulasi virus. Ya, yang pertama adalah virus uh, munculnya virus itu uh, sifatnya kepada manusia. Dia mematikan tapi uh, matikannya itu tidak berlebihan gitu ya, atau uh, tidak terlalu cenderung langsung mati gitu ya, memiliki gejala-gejala tersendiri. Dia adalah uh, DNA-nya yang awal, yang normal ya, DNA awal yang menghasilkan protein dan mereka memperbanyak diri tidak secepat gitu ya tidak terlalu cepat. Nah ketika terjadi mutasi, ketika terjadi mutasi, ternyata protein ini yang dia awalnya adalah protein A menjadi protein B, gitu ya. E, kan mutasi ini kan protein ini e, berubah juga ketika terjadi mutasi, gitu ya. Yang sebelum mutasi dia protein A fungsinya e, untuk A dan setelah mutasi dia jadi protein B dan fungsinya untuk B, tentu berbeda fungsi dan berbeda struktur daripada protein ini, gitu ya. Nah, um, untuk protein yang A, yang awalnya itu sebelum mutasi, dia aman-aman aja -aman gitu ya, terhadap -AH virus ini, bahkan kalau dia mematikan tidak terlalu um, cepat ya. Nah, ketika mutasi ini terjadi, dia menjadi virus yang kedua. Ya, dia terjadi virus yang kedua ya, menjadi virus yang kedua Dan ini, yang A dan yang B, fungsi yang kedua ini berbeda Yang awalnya, yang A itu dia mengham akan cenderung normal saja Tapi yang B, yang sesudah mutasi, dia ternyata mempercepat perkembangan virus Bayangkan kalau di corona, lebih cepat berkembang pada manusia, maka dan infeksi pada asuransi pernapasan kita atau pada bagian sistem pernapasan kita lebih cepat makanya biasa kalau mutasi tertentu mutasi X biasanya kan itu e, sifatnya itu adalah mematikan katanya sifatnya lebih ganas itu adalah mutasi yang merugikan lalu bagaimana mutasi yang tidak merugikan atau mutasi yang cenderung menguntungkan gitu ya atau dengan lain ya, mutasi yang baik Nah mutasi yang baik adalah kebalikan daripada mutasi yang tidak baik ya, Terjadi mutasinya sama Mutasinya sama dengan struktur yang tertentu ya Struktur yang berubah yang di sini Mutasi yang berubah ada di bagian sini Dan terjadilah uh, mutasi ini dan menghasilkan protein Oke sampai ini menghasilkan protein Fungsi dari protein itu adalah uh, cenderung kebalikan daripada uh, mutasi yang awal tadi yang kita bahas nah fungsinya dia bisa saja mengperlambat pertumbuhan daripada si uh, DNA virusnya ini atau pertumbuhan membelah diri untuk virus corona yang awal tadi itu adalah mutasi yang menguntungkan sehingga semakin lambat virus yang berkembang biak ya jangka waktu virus yang berkembang biak terutama dengan corona itu uh, akan ya itu akan semakin baik karena sistem imun kita memiliki waktu yang banyak untuk bertumbuh serta untuk membunuh virus yang ada pada tubuh kita ya, tentunya virus atau bakteri yang merugikan itu versi baiknya lalu bagaimana cara kita memanipulasi pada DNA menurut manipulasi pada DNA uh, biasanya kita akan memainkan daripada struktur genetika ini itu adalah uh, E, dari para penelitian, penelitian, jadi e, struktur yang diubah itu adalah sini ya di bagian mutasi ini. Jadi kita sengaja membuat DNA seperti itu termutasi, ya termutasi sehingga nanti dia akan menghasilkan protein yang yang memperhambat dan kita memperbanyak daripada mutasi itu, ya memperbanyak sehingga terjadilah yang namanya e, vaksin di sini, gitu. Ya terjadi vaksin yang sudah kita baikkan, Oke, okay, kira saya tidak paham. Jadi penjelasan ini juga menyimpulkan kita bahwa pembuatan vaksin itu ternyata lama, ya pembuatan vaksin itu lama dari sini. Karena ee, kita nggak bisa menduga kan kalau corona ini kapan saja bisa penutasi atau virus dalam kita itu apa saja mutasi gitu ya makanya mutasi itu kita nggak bisa bandingkan oh awalnya dia mutasi dari A menjadi G besok-besok bisa saja kita menemukan A menjadi G jadi itu uh, untuk pada uh, bahasa basa nucleotida daripada uh, dananya virus lalu untuk pertanyaan kita selanjutnya yang kita tes untuk mengecek positif atau negatif corona itu mengapa harus DNA Kenapa harus dianah, kenapa tidak dianah saja Yo. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya Oke, sampai ketemu di video selanjutnya Sehat untuk kita semua dan salam